betul banget kali yang harus tahu. Wow. berarti ini alter ego dapat barat Roger atau uranus Roger. Bener. RRQ tinggal mikir, milih ya. mau yang mana? Barat. Yang barat untuk mereka. Percaya sama Hornet Kalau enggak dipakai sama alter ego. Iya makai RRQ udah rugi satu. OP ya berarti. Ya. Barat RRK. tuh uranus. Barat dikeleranus dua. Oke uranus. Okay, uranusnya uranus. R7 uranusnya bener-bener Gak bisa di underestimate sih Wah gila ini dipamer dipikir banget sih Ya Ini pilihan pertama ya Bersihkan juga lah Berarti r lebih memilih Uranus Seperti apa, apa Roger. tadi? Papi Uranus Roger ya eh, Roger. Barat, barat barat Roger barat, barat Roger Ya Akankah Akankah Akankah Akankah Akankah Akankah Akankah Akankah Akankah Akankah Akankah Naga. Oh, naga. Ini naga. Ini naga. Apa? Ikit. Naga. Apa terdong? Oke, Alterego masih berpikir. Enggak boleh salah, fix. Bener banget. Saya perhitungannya harus bener-bener... Gila, still banget. Toggel yang slot sama barat. Iya, iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Slot slot barat? Iya. Iya, itu rugi banget. Roger. Ah barat. Porter jangan lepas barat. Wow, ini ngeri banget. Ini yang ada yang ada yang ada. ya. akan Mungkin ya, mungkin di sini ererki, link, link, kebetulan di V. Linknya di Sorry, sorry, sorry. Palir dan palir. Iya, sambil palir. Benar Apa ya? Palir dan dan Kupra. Oh. Kupra. bukan main slot karena kemungkinan yang serbakan di band, apakah kamu yakin? Atau kamu? Saya yakin. Kamu yakin? Atau kamu pengen putih, raih oh. nomor dua? Ah. Eh, hey. beda. Saya pilih yang ada di kantong kanan kamu. Kantong kanan aku. Oke. Okay. Okay. Eh. Dan ternyata ah. kantong kanan aku, Akai. Sama Wang Wang. Sama Wang Wang. Wan, wan. Ah, Kai, kali pertama ya. muncul Bener. di Playoff. Ya, terlata ini di band rose, one one dipakai ternyata nyong. Aku pernah pakai Akai. Di season satu, terus dah hidup aku, kacer gajah dongki, terus dia mati. Oke, nih, ah, <tis> ah, kan di dia datang dari dia. Oh, oh, oh dia beli ah, oh, oh, dia beli Oke, oh, ah, oh, dia dia Oke, gajah oh, gajah sama. Oke, gajah gajah sama. Oke, gajah gajah sama. Oke, gajah gajah sama. Oke, gajah Bar Bar wow. oh. karena kamu salah menempat pi kamu untuk di MPL QC dipotong 50% oh. buat kita berdua ya net ya terima kasih banyak Sampai. terima kasih dan okay. ini udah memasuki Ayol. 6 kilo untuk dibuatin kira-kira yes. siapa yang bakal menang di game yang terakhir ini babak grand final Nyong, ya tentukan pilihanku apakah ini, ini strategi rahasianya RMG wow, dengan askai yang tiba-tiba muncul okay. Altrigo kayaknya pikarnya OP Oke. Okay. Ada Barat tapi... Ada Harusnya... Barat dan Roger. Wah. Tetap energi. Tetap energi. Gak bisa. Oke. Okay, Tetap energi. Yang... Nyong pun juga akan menjawab energi karena ini game RRG. kelima. Karena ini game kelima. kelima. Tetap akan jawab energi. Lensalet kemungkinan akan diban, tapi kalau mau besar siapa yang akan kau pilih? Marcia atau Nyong? Ah, uh, ha? Bukan. Uh, salah. Bukan, salah, salah, salah. salah Tapi kalau disuruh mereka berdua enggak mau. Uh, gua, gua, uh, apa aku aku pasti. Aku pilih RRQ sih sih. Bareng sih. Oke. Soalnya kalian banget. Akai, enggak ada yang inget gimana cara nangulnya Nakai? Itu loh. Gimana responnya, guys? Barat lembarat, itu lembarat. Akai. Betul -betul. Walaupun dia diamter harga di net? Enggak mental? Hah? Kenapa ny mental? Mental. Pasagiori okay. ya? Serius? Kan banget bisa ulti sambil flicker. Oke, okay, tadi Conrad belum jawab. Hmm, entah Tapi kenapa. Kayaknya Barat ini bakal jadi penghasil start dari 1-1. Oke. Okay. kamu lagi mikir mulu. Jawab, NFT ini udah mau yang keempat entah, entah kenapa ya, grand final di MPL Senam ini. Gue jujur, seru lu banar, asal banget. Terus, banar, banar. Komet ya? Bener, bener, bener. Ini, ini kalau RRQ menang, ini bakal ah. menjadi juara ketiga mereka. Iya, jangan diulur tapi kalau aku menang Oh menjadi jadi juara berangkat Oh Nett mau nyari jangan menunggu-nunggu Nett kok kamu tahu saya mulur waktu saya nakit aja Oh Nett waktu eh aduh kenapa oke Nett gue percaya RRQ di otak gue tuh RRQ bakal menang tentang apa beda zaman Flabstu gue bilang RRQ bakal menang dia jawab tapi aku akan menjawab Altrigo. Untuk sekarang, game 5. Parah. Wow, jadi pembuktian ya, apakah aku benar bener 5 game? Wow, parah. kali kali pertama aku salah? Entah kenapa sih ada feeling-feeling gimana gitu loh. Kornet. Dari hero. Jadi tiba-tiba tuh ada yang muncul, kayak, Cornet, Altrigo. Tapi kalau aku kayak, Cornet jangan, Aran, itu pasti menang. Alien-alien itu pasti benar, Kornet. Enggak, Kornet Alter Kita Ketoran berperang di benak gue. Bagus ngomong terus. Digut, digut juga sudah tuduhnya bambing angkat bodinya udah sih udah adri gobez oke aldri gogo gogo go atau viva are you hayo siapa yang menang tetet tetet enggak Ayo buat semua fans RRQ yang nonton dari rumah ayo kita bersorak itu dari bahara efeknya Vivo Araju Ah, gua gue yakin. Kita lagi Kayak sendiri kan? Oke, waktu itu Lemon pernah pakai Lunox. Iya, yeah. kawan alterigo juga. Iya. Iya, gitu maksudmu? Jadi ini rahasia. Wow. Apa ini gawang Gawang terus? Ini, ini bukan basket. Eh, uh, basket ring, Pak. Oh, Kalau basket, kayak bola. 2 MM apakah bakal dipakai sama dah epic nantinya? <laughs> Tolong ya. Last pick ya, nya satu side lane lagi. Untuk lawan dari Galo atau justru Maret. satu match lagi pastinya apakah dipakai sama Ahmad Ahmad, Ahmad. sama apa? apa, apa Alucard? Alucard eh ataupun Aldus. Alukar belum lihat di situ udah ada. Alukar belum. Eh, nonton <laughs> Eh, gue pencet Aldus. Nova <laughs> <laughs> eh, <laughs> Aldus. Lastiga. Tapi kayaknya oh di game ini game ini bakal oh benar-benar serius. Buat yang ngeber kurang lu saja sih. Iya. Saya udah Oh. Barekti dari Alterigo. Palir. Oh, shit. Oh, okay. Ahmad dan Ahmad Parsia. Ahmad Parsia. Aduh. Oh Oke, okay. Palir, uh -huh. Bro. Oke. Okay. Entah kenapa? Melihat draft ini. Yeah. Kenapa, Net? Kenapa, Pak? Itu apa? Penampakan. Sudah, biarkan dua kribo itu menari-nari sampai besok pagi. Karena ini bakal jadi last game yang mendebarkan banget. Ayo, regangkan rekan kita kuatkan dari semua bola ini. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, atau ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, apa merasaknya masing-masing? Siapa akan menjadi pemenang dan mengangkat piala di season ke enam ini? Arashihozi atau Dusromara? Austin Ego dan kita akan langsung lempar ke kertas kita yang sudah terima dua-duanya. Ini dia. Raja tetap mempertahankan tahtanya Ataukah dia akan dikulingkan Dan digantikan-degan Alter Ego Yes benar. Pak Alta Lihat banget. Coba untuk tiga Kali ini Pak Armin dengan cukup Coba dari Jem Sepertinya membuat mereka Lebih confident Setelah adanya sedikit nafas tadi beberapa menit break ya Iya ada beberapa menit break Dibakar sekarang Punggung dari pandanya Mungkin sekitaran punggungnya Sudah terbakar Bulu-bulu dari panda ini Semuanya mundur sekarang Dan bukan hanya itu aja Kita mau menyaksikan mundur sama Paheda juga Aman bakal menghajar seorang RCM Dia tahu dia akan melawan RCM dengan cukup keras Dia hajar pakai parsa First damage di early games membuat R7 tidak bisa terlalu barbar -bar seperti di game yang sebelumnya. Benar sekali, dua Magmen versus 2 Mitch, ada palir dan juga Lihat lewat. Lihat lewat. Oke, lihat lewat. Okay. Dia bakal coba untuk mengkati, Soal coba seorang amas, dan bakal coba di damage sebentar lewat. Sampai di bagian kanan, lewat lewat lewat lewat lewat lewat lewat lewat lewat lewat lewat lewat lewat lewat lewat lewat lewat dilakukan oleh Ahmad terpacing sudah lunoknya masuk di dalam dan langsung ditabrak oleh Leo Murphy yang sangat-sangat gemilang ya banget tapi fit bersama dengan seorang Albert bakal coba untuk melakukan farming terlebih dahulu di bawah teman-teman berpindah posisi menjadi di arah bottom Albert berada di bawah. Kali ini memang Albert mungkin lebih suka di bawah tapi ternyata Selimbo mengajak salat. Tidak punya pelikar tapi kalau bawa terpisah. Siapa kemana? gak boleh pulang. mau jadi kaitan nilia. Tembakan dari Selimbo yang berhasil menumbangkan salatnya. Selimbo ini bisa kemana-mana. Masih memberikan tangi. Masih ada Leopuri belum dijemput. Selimbo harus kabur. Selimbo ditabrak. Leopuri menyelamatkan Selimbo. Semua kekuatan yang sangat baik. Selimbo nya selamat walaupun tadi sempat terpuruk dia tersudut di dekat area dari blubab untungnya masih bisa pergi misal dikeluarkan keluarkan akan kala langsung ditelan tapi ternyata anti cct dikeluarkan jelas benar albert masih bisa menghindari rayuan mount kuala dari pai sudah niat item dimiliki mereka oh masih God. belum ada item. Kenal ah. teri gogo gogo sudah mulai keluar Pablo. Iya, dan benar saja sekarang kita lihat ada perubahan ya. Sekarang mungkin yang berada di mid menjadi uh, jungler sementara untuk Albertnya ada di, uh, berada di side lane ada pertukaran posisi kayaknya. Ya, karena Albert menggunakan one one. Ya, yep. agak cukup berat menggunakan one one di arampit mungkin. Dan saat ini kita bakal melihat adanya rotasi dari seorang baksi yang mengganggu seorang si yep. sedangkan di garis depan. Masih menjaga bersama dengan Torres dan Boy. Lemo juga di sana. Dia sudah punya order, billions dan juga darkening. Sepertinya lihat. Shin bakal disuruh pula Leah Murphy Benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Sin Membuat Blue Buffett riset kembali Iya, ini dia teriset kembali untuk Blue Buffett Murphy Melakukan rotasi lewat doang assalamualaikum Salam ketemu Ahmad di bagian tengah Akan KFJR Dikeluarkan Tapi sepertinya masih sempat untuk melakukan Sebuah pelarian Dan lihat Eli 5 d membuat perakusan Dan Albert sekali ini terkaget Terkaget dan terkaget Terkaget, terkaget. Harus tumbang. Terlalu offside kali ini, Pak Iya, terlalu bernafsu Sepertinya ingin mengejar ke arah scene. Karena scene tadi ingin recall. Tapi Finn di bagian atas. Langsung mendapatkan ke Udil. Udilnya masih bisa flicker. Tapi dia langsung ditabrakan. Begitu aja. Ada r juga. Sedikit lagi. Gak ada sharing Berhasil untuk diambil. Tapi waktu yang cukup lama untuk mengincar Udil. Kali ini Finn udah gak punya hurikin, Tandanya. Murphy bakal bebas banget untuk ganggu ke arah. Dan punya miliknya seorang sin Dan lihat. Albu tidak ada bottom line, bakal siap terpesotek mother-father kali ini. Kita lihat langsung di acara Leper dan juga Albu. Pelikirkan aplaka, menampungkan, mencoba ditelan. Hey, dia, dia. Dan serjata sebelum tertelan, payah harus tumbang. Selly bola langsung ke arah oh, sakit banget. garukannya harus tumbang. Selly boy, The Miracle Boy. Lagi-lagi, mangsa tim RRQ juga. Kalau misalnya mungkin ada yang belum tahu Iya begitu dia Itu dia also Ellie Boy langsung aja memberikan sebuah gigitan kebagian sana jakara juga Tapi hari camp Dance dikeluarkan kali ini Berhasil untuk kabur Tartalnya diambil oleh Sally Boy Karena nggak ada lagi yang mau melakukan kontes oji. Kita lihat tadi di mandiri Tartal Camp yep. Bertukar antara Tartal dan juga Turet di arah bottom line, Sepertinya oleh seorang Sally Boy kali ini Pak okay. Dan lihat ada Albert di arah bottom line yang berhasil mendapatkan Turet yang dimana Ahmad sudah berhasil mendapatkan kalau kamu seni ini para pemain dari timara Alki harus berhati-hati ingat ini udah best of one Siapapun yang menang bakal terukir namanya di piala dari MPL Indonesia. Benar sekali tapi Finn ter spot posisinya akan oh. jadi tempat untuk meluangkan dari Kendes masih bisa kabur ke bagian belakang satu terakhir. Finn jadi bertahan ternyata tidak Oji. Lalu ternyata Oracle berusaha dikeluarkan seorang di Lemon dan ternyata kali ini keadaan berbalik. Finn yang harus ditumbangkan. Finn masih coba untuk farming tapi setidaknya di arah late game RRQ punya asuransi sedangkan untuk dari tim alter ego mereka memang punya Parsa tapi keadaan Parsa kali ini cuma bisa memberikan burst, berdak bisa memberikan damage per second benar sekali damage per second belum bisa diberikan oleh Parsa tapi sekalinya nge-burst kena itu akan sangat-sangat berbahaya ada mountain shocker yang dikeluarkan terlihat beberapa posisi dari player alter ego itu pasti akan bisa menjadi sebuah vision baru-baru oh, lagi. Dia dia coba dihantar kalian wow. bisa dihentikan Aman membalikkan keadaan aja karena di sini langsung leopit mengkapi langsung coba diajak tidak punya apa-apa lagi pandanya masih lucu Panda kali ini berhasil pulang pandanya enggak pergi-pergi jauh masih sempat mengeluarkan blendernya loh dimana blendernya keluar ada sedikit absorb uh, untuk HP-nya yang sempat dikeluarkan dan itu bisa membantu dia agar bisa selamat tapi scene sekarang mendapatkan blue buff akan menjadi sebuah tantangan baru sih dengan blue buff-nya mencoba lihat-lihat, lihat. bakal pilih. coba di burst lagi nya. Wow. langsung coba diajar flicker dan ternyata kombinasi albert featuring lemon gak berhasil bernyanyi di arah bottom lane, nadanya belum berhasil nyampe, sedangkan itu Pai lalu coba ke arah atas, air bakal coba diajar, min langsung ke arah seorang udil udil menjadi incaran para simar masih bisa dengan flickernya tidak, dari lebih-lebih-lebih terdapatkan lebih, lebih. status terlebih dahulu, scene, ingat, udah nggak Gak ada darkening lagi Kurvi bangun coba David yep. telah dikeluarkan R7 garam karena garam udah Garam-garam garam berhasil dapat satu poin tambahan. Apa satu pukul mundur ya, satu buah dari sore dan lihat satu yang terakhir cover habis. Feli ternyata pelurunya masih peluru karet. Benar sekali dan juga kombinasi Almond Albert dan Lemos masih belum bisa untuk memberikan damage tambahan. Sakit banget Pedro Ice Strike-nya tapi mereka pun harus dipukur mundur. Dan tentunya kali ini Mesa Retta ditumbangkan oleh tim Alterigo. Keuntungan di menitah ketujuh dua turut diamankan yang yes. lapar oleh R5.18.000 netwon. 18500 berbanding 17200 title kita lihat aja udah ada udah dicolek-colek langsung aja terjadi kontes dan ternyata diambil oleh Sisa. ya yeah, yuk jisah si, berapa satu tapi memang pukul-pukul langsung dipukul balik pedal, ke arah belakang Tor, to, so, so, keluarga, seorang Leo Murphy menuju ke arah Midland pertempuran yang sepertinya nggak akan dilanjutkan oleh tim Alterigo karena lihat lubapnya sudah muncul kembali dari tim Alterigo benar-benar dan pai ada di bagian atas sekarang udah berubah posisi tadinya ada di bawah berhadapan langsung dengan Almond Albert dan lemon tapi sepertinya udah nggak kondusif makanya dia melakukan rotasi pindah ke atas parciannya ke bawah benar banget sih bakal coba untuk mengeger ke ala red Cross terlebih dahulu masih belum tiga sekarang Albert ahmad bersama dengan Sally boy kali ini bakal coba santuy banget di dalam rumput yang gak perlu terlalu terburu-buru dan ternyata Apoi Ahmad selipoy kali Apoi Apoi Apoi dan juga Almon ya, ya. oke okay. Apoi ah, featuring Almon kali ah, ini boy. kita lihat iya. siapa yang menang combo duet maut antara Apoi ah, dan, dan juga Almon, Almon. sedangkan selipu di arah toblen maka coba ngajak seorang handphone masih ada seorang murbi disana penempat Soan Pai kan apa-apa lagi terlalu beribadah di keluarga mencoba ditabrak di sisi lain berhasil farsanya dapati lemon lemon harus dan setelah dibaksakan di arah toblen ini para pemain dari teman Riko berhasil mendapatkan turun yang kedua di arah toples pemalu. Iya, tapi diganti juga di bottom line inner tarik mereka hilang palirnya sekarang dikejar. Ada tindakan recall langsung dilakukan oleh Murti. Akai dan juga Albert ada di bagian bottom line yang Mereka berhasil untuk mendapatkan satu inner taring Ini biternya hampir aja bisa dicolek juga Gak bakal bisa dicolek kali ini karena mereka kehilangan dua playernya Lihat, kali ini kombinasi dari kedua belah pemain memberikan permainan luar biasa Ini dia grand final Lihat, sama-sama 23 ribu uh. Nasib gak berbeda jauh, point kill juga gak berbeda jauh untuk kedua belah tim. Dan bahkan bisa dibilang sama sekarang mungkin perolehan rewardnya hanya berbanding 100 poin aja, 100 gol aja. Ini dia final dari Grand Final di MPL Season 6. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa dukungannya langsung like aja pin like ya bro. Oh, Oke, okay. karena nah, kalau meminta tepuk tangan sama kalian kalian gak ada di sini jadi minta like-nya aja ya iya boleh, boleh, boleh bang, boleh. Langsung kita minta like-nya aja, langsung kita 300.000 300 ribu, ribu, itulah target kita untuk sekarang langsung kita pecahin rekor-rekor baru. Alright, dan kali ini para pemain dari tim Amerika dan juga RRQ mereka lebih pasif. Ya yep. mereka bakal melakukan rotasi. Kali ini Lemuribaga coba untuk membuka jalan untuk seorang Lemon. Sudah dikeluarkan yep. oleh pelatih, ternyata Pin bakal menjadi tujuan. Lagi like pula, selesai kemarin dikeluarkan Pin belum bermain di sini bahaya kalau di dalam sempit ini tapi ternyata defense bullpen setelah dikeluarkan oleh seorang Pin. Gak berhasil untuk memberikan damage dan bakat, gak bisa menjadi initiator. Lihat R7, sempat salah satu 22. Dan ternyata retribusi dari berhasil ditambahkan. R7 darjata tidak. R7 berhasil Bahkan dikejar r jangan mencuri. r jangan mencuri. Itu R7 apa, tapi sekarang r 7 berhasil untuk mendapatkan blue buff di tadi dia dikejar habis-habisan dan Selly Boy pun sendirian aja Cukup berani jangan sampai blunder di menit-menit segini Akan menjadi sebuah tragedi nantinya Benar banget Karena di sini udah pasti menit ke arah setelah Yang menuju sebesar ke arah late game Sebelum menit yang ke-12 lordnya bakal masih lepek Mungkin bakal coba dibakar hidup-hidup ini Pasir yang bukan panda cornet masih berhasil kabur <tuh> iya ini pastinya adalah panen juga banyak tapi sekarang udah ada Pai di bagian atas sana santai dulu mountain choker dikeluarkan nantinya dua maxman ini di last game akan sangat-sangat mengganggu sekali bukan mengganggu tapi menyebalkan karena oh, mungkin Albert kali ini bisa saja lempar ke arah belakang, dia ya, pakai flicker. Hati-hati kalau wing the ternyata terjepit kali ini. Saya sudah terima kasih atas kelima daripada kampas. Saya sudah aja kali ini. Saya di depan zikirlah. dan sudah mendapat zikirlah. Saya sudah mendapat zikirlah. Bapak Lord yang terhormat Dia ya, diawali dengan adanya hari Kenden Tapi ternyata hebat banget sekarang Albertnya seorang diri ada misil expert. Akankah dia tertarik dengan ada Michelle expert Tapi mereka pun harus dipukul mundur lagi Sally Boy masih menggaruk-garuk Mountain Shocker dikeluarkan Posisi dari AE terlihat sekarang Dan lihat weakness point gak boleh sampai lepas Dari Albert karena kalau weakness pointnya hilang Kali ini Albert bisa terbang langsung ke udara. Ahmad sudah siap-siap karena belakangan ternyata tidak hanya mengeluarkan burung-burung kecilnya. Bener kali ini dia kombo antara Alvin dan juga Almond Albert dan Pin, Albert dan juga Lemon Ini dia reply by Aks, sharing torrent dari Udil Bener-bener menyelamatkan Tellyboy. Anda Andai gak ada sharing torrent Kejadiannya mungkin akan berbeda tadi, Ji Bener banget, itu beda banget Tapi ternyata Leon Murphy Udah stay by Oppo kali ini Udah lapor 1 puluh 24 jam menjadi portal serangan itu Sen udah mulai kelihatan Bahkan coba dikejar habis -habisan. Dilempar piring tetangga Sen sakaratul mau Sen harus mundur Lemon bangun coba-coba Lalu ada gas, benar sekarang plat 11 masih Afrika Liar sang alien masih betul kabur serangan elibon striker berhasil satu dan masih bisa oleh Terlebih dahulu, karena pemain dari tim Alterigo, sudah membuka jalan. Kali ini, vin sudah terlihat tidak boleh ada yang terjepit lagi. Jarak toples, air 7 nya bakal fokus ke arah Turet lihat, tidak ada yang bisa cover dan Sally Boy bakal coba untuk cover, ketika Sally Boy keluar di map para dari tim RRQ harusnya mencoba untuk mendapatkan lotnya, iya, tapi masih gagal untuk bisa menghancurkan inner firet akankah ditinggalkan oleh Sally Boy karena ada satu wave minion lagi yang udah hadir di bagian atas, Pinnya harus mundur terlebih dahulu ada dua maskman dari RRQ yang sudah set up posisi, Faijel ternyata Faijel berhasil menjilat pokoknya coba di Fajar, cross ball of technique adalah the whisper berhasil menurunkan dan lihat kali ini burungnya terjepit dan lihat habis partainya oh, ya? hilang dua oh, hilang tiga oh, menuju ke tapi selimoi berhasil dapat satu buah poin amat ke harus cepat muda dapat lah tadi kita bisa dikit RRQ di mana Canaldo dalam bencana masa Canaldo Rico empat orang masih tersisa Ar Hoshi mereka unggul banget tapi Lord udah mulai sakit Akankah mereka berhasil dan berhasil untuk mengambil Lord tanpa adanya gangguan yang berarti dari Terigo? ini bencana Terigo kalau war yang selanjutnya tidak pas ini bakal bisa di team fight habis-habisan lihat winter trancen yang pas dari seorang fight tetap gak bisa dan burungnya kejepit di situ Seorang Ahmad harus kumbang oleh Amtelman. Iya, baktionya juga tertinggal di belakang menyebabkan dia nggak ada backupan. Mungkin badannya terpul, tapi dia bisa ngebalas balas nya Karena beberapa player yang ada, Mountain Shocker dikeluarkan blue buff dan red buff masih sempat diambil oleh Sally Boy. Tapi ini serangan dari Arar Filosi. Plus satu Lord. Bisakah mereka mempertahankannya? Oke, kita lihat sedikit demi sedikit. Para pemain dari Araki Hoishi sudah melawan para pemain dari tim Master Dan di sini ada papan Lotta terhormat Sudah mulai masuk sekarang ya. belakang Film macam-macam pencepit Ternyata pencepit ya, ya. sama tim bisa terkait dengan sekarang belakang ya, ya. Gak ada yang bisa masuk Araki Hoishi masih sabar Masih menahan damage mereka Karena mereka fokus caranya di mitra Ria dan juga top Dan saya sempat Tadi bakal mencoba untuk mencuri Ternyata tidak berhasil Pak Sepertinya akan ada nafas untuk tim Alterigo. Akan ada nafas Hanya saja satu ini Udah dihancurkan lagi Oji Dua sisi udah bolong menyisakan satu di bagian atas Sampai kapan mereka bisa mempertahankan ini Kita lihat aja bagaimana Alter Ego bisa membalikan keadaan ataukah memang RR Oji yang mendapatkan kemenangan Dari goldnya Mereka sudah unggul jauh dari seorang Yusin Sin Dengan perlahan 12.000 Dan dia udah punya item full Sedangkan seorang Roger Dia masih 11.600 Dan di sisi lain wan nya. 11.800 cukup banyak dan bisa dibilang Rsiosis menang damage untuk lain game seperti ini. Iya, belum ada tambahan bahkan sekarang baru kita lihat aja dari one, one nya baru aja membeli satu item lagi walaupun belum full mungkin ada BOD yang akan diamankan oleh uh, Roger ya sekarang sebentar lagi nih ya. Iya, ini enggak tahu nih BOD atau dia ke arah Malefic Lord. Malefic Lord nya bisa. menuju ke arah Endless. Siap, yep. 11 ke arah Endless udah lihat di sini udilnya menuju ke arah Ice Queen One harusnya dan dia bakal lebih slow lagi lebih slow lagi Lemon udah Nod apakah yang bakal diamankan Lemon kali ini aku masih menunggu harusnya harusnya itu antara Antikuiras atau enggak Sayap atau enggak hmm? Athena sekalian untuk seorang pasha oke okay, oke okay, oke okay. jadi dari barasnya juga Immortal ini udah aktif. Tadi dia menggunakan besok Crescent. Dia satu item yang sangat mengejutkan. Bisa menyelamatkannya dari crossbow. Tankpin udah terlihat posisinya. Langsung aja tahi dengan lahar. Ada R7 juga mulai mendekati. Scene juga mulai ada di bagian belakang. Mereka hanya menunggu di dalam fit dari best arena. Yes, mereka masih bersabar menunggu. Gak ada yang berani untuk maju satu demi satu. Karena ini adalah penentuan. Ini adalah babak best of one series. Sudah, bukan best of five lagi. Kalau kata opung, karena ini benar-benar menentukan. Akhir dari perjalanan MPL Di season yang ke-6 Benar kali David pun sekarang terkena efek Dari Ice Strike Langsung dihujani begitu aja Tapi belum terlalu berasa karena sekarang Tank udah sangat tebal Tank sudah tebal, Blue Bob ini bakal menjadi tipe selanjutnya Karena lihat Finn bersama dengan Lemon Dan juga Amat sudah berdekatan Apakah Alterigo bakal mencoba tipe? Ternyata tidak Alterigo lebih merelakan Blue Bob dari seorang Jelly Boy dibandingkan harus memang sangat tipat sedangkan R7 di arah depan gak bisa ditumbangkan dia bener-bener aman nyaman seterapa kulung tak ada yang bisa menyentuh seorang R7 iya R7 sangat nyaman di bagian atas sana sangat pede juga sudah ada misalnya yang dikeluarkan sharing torrent dikeluarkan tapi ternyata dua orang ini pun gagal untuk mendapatkan dan mempertahankan blue buff tersebut nah, masih memasangkan untuk mendapatkan satu buah ini di arah top lane R7 kali ini bakal mencoba untuk mendapatkan satu buah ini inimiter sedangkan Wawan dan juga Sid, atau Albert dan juga Sid, bakal coba untuk dapat Lord yang terhormat. Ini dia mandiri Lord Ken, kita lihat aja udah dicolek-colek, oleh Yi Ada pergerakan dari Murphy, langsung aja berjalan over no dikeluarkan, akan langsung ditelan aja oleh Baran karena Baran yang mengejar Karaludog. Empat oh, orang. sakit banget, tadi ya. ada berikutnya udah sakit banget Karaludog Murphy. kali ini harus mundur sejenak, Mengarah ke kurangnya tema sih, kalau uh. yang tak terbangkah. Saya lagi harus coba mundur, sedikit demi sedikit, sedikit. Udah boleh menahan, apa ini? Mesin terima, apa ini? Tapi uh. sekarang belajar. Terlalu terlambat. Ini satu terakhir Masih bisa Dali selamat god. dan lihat apa berangsa menamankan seorang tapi Albert terlambat dua orang fight. Selamat gara orang Leo Murdi di Masih bisa selamat. Teleboy enggak boleh pula. Coba di cover one of it. masih bisa bertahan. Oh my god. Fight yang karena habisnya Teleboy pantakan keadaan dan ternyata PVJ sudah masuk secara pen stay away Minion SD bagian ya atas juga udah masuk satu West Minion untungnya masih bisa dipegang karena tadi ada pergerakan yang cukup salah dari Sally Boy di saat dia berubah menjadi mode manusia ternyata beriringan dengan R7 itu mengakibarkan agak getar-getir juga tadi mungkin untuk Sally Boy melihat keadaan tersebut ya yes, Sally Boy udah punya immortality Jin pun harus mundur lihat dia tadi terlalu offside Memang damage-nya sakit, tapi ternyata dibalikan keadaannya sama Ahmad Ahmad untungnya dapat di sini, kalau enggak mungkin itu beda cerita Wan, apakah dia bakal coba untuk dapetin luar? Lord? Oh iya, yes, betul banget, dia udah mulai Lord kali ini Loss sudah terbuka, sedikit demi sedikit para pemain dari tim Arke Osi sudah mulai berdekatan dengan Albert Atau ini aja jebeding saja, Leon Murphy berada di gas depan, dia udah gak punya imortalisi lagi, Papulung Iya, sangat-sangat dikeluarkan, Leon Murphy terjebed, Leon Murphy akan coba ditumpangin Gatau-sangat, lihat crossbow, Leon Murphy harus ditumpangkan oleh seorang Albert Gak ada Leon Murphy, dan ini bisa menjadi bencana, tapi di sisi lain, Sally Boy berhasil menumpangkan Yung Zezil, dibalikan sekarangnya Raven menjadi order pilihan. coba dia puncahi lima tadi lima coba orang R masih coba kapan keadaannya? sampai Berarti lima pecah. harus Seribu membara seperti ya satu lain lagi udah berhasil mereka kuasain tapi kita lihat ada satu ratus yang yang menabrak sepuluh nah, ini harus pulang barat, nggak bisa lima, sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh lima, sepuluh ribu Hoshi ratus banget wow. lihat kali ini warga ada habis-habisnya buat kalian semua jangan lupa di like 500.000 like kasih paham semua-semangat mobile yang terkeceh tersolid 500.000 like gampang buat kalian semua buktikan kita mampu tembusin secara lagi benar sekali sana saudara dimangat berada kini langsung ya tombol kali pencet Tuyo sana saudara awak buktian kalau wajib bisa komunitas MLG Indonesia Yes, sebenernya Evan masih bertahan menuju sekarang Lord yang terpormat bahagia bakal Ngebuka Leo Murphy Leo Tastas -tas Murphy Sekarang lebih fokus Mencoba untuk mengitar-ngitar Sejarah belakang Lihat udilnya Coba dikati Dan lemonnya offline Lemon gak bisa bertahan Macan ada pindah Mencoba menggabung boy. Masih coba dikari Lemon Immortality benar Selly Boy terjemah Selly boy. boy masih punya immortality Udah mulai dijilat Ternyata lemonnya oh dimangat cara belakang Selly Boy yang diubah Selly hilang, hilang. hilang. Lihat Skor utama mereka berhadapan langsung dengan tiga hero dari Alter Ego, tapi mereka lebih terfokus untuk mendapatkan Lord yang ada ini. Dia menit ke 23 akan menjadi milik dari Araki Hoshi. Tanpa ada kontes sama sekali. Araki Hoshi berhasil mendapatkan Bapak Lord yang terhormat Dan para pemain dari tim Alterigo harus balik ke kandang Kali ini gak akan ada Yang bisa untuk keluar kandang Karena mereka kehilangan Lord Super Minion, ini bisa, udah gak ada Alterigo cuma punya kesempatan sekali Tapi masih banyak di batang, harus cepet kali ini Lihat, lihat murbinya masih selama Dan lihat Albertian Crossbow Octane telah dikeluarkan, tadi terlalu tebal Harus mundur, udah gak ada crossbow Octane Dan diri dilihat warnya udah mulai masuk Bapak Lord terhormat, udah ke arah dalam tapi sebetulnya cerita Han dan Superminion Celiboid sudah kembali lagi 50. Iya, sepertinya akan meredam sedikit pertempuran karena ditinggalkan begitu aja Lordnya. Ini akan menjadi pertarungan yang mati berlanjut antara AE dan juga Araki Hoshi. Yang dirubah pada sepuluh tangannya. Wow. Li. Permainan yang luar biasa antara Rekyoji dan juga Otteriko Benar-benar membawa di game kelima ini Dibandingkan 24 Luar biasa Luar biasa sekali pertempuran yang diciptakan Belum ada yang mau mengalah sampai menit segini Belum tahu siapa yang akan menjadi juara selanjutnya Ini kesempatan terakhir mereka Ini round terakhir mereka dan kita akan menjadi saksi bersama-sama Siapa yang akan menjadi juara Yes dan sepertinya masih butuh lot selanjutnya kali ini Ahmad membuka parah vision dari tim Haruki Hoshi. mereka harus dikeluarkan monster shocker telah dikeluarkan juga udah gak punya apa-apa lagi kita bakal lihat itemnya Kojul boleh dikeluarkan sedikit item boleh Kojul okay. hari ini kali ini ya. lihat Sin pun masih coba gak pakai Immortality dia masih pakai Queen Swing yang mana? ketika one by one ini berbahaya banget Roger mungkin damage nya bakal lebih besar dibandingkan seorang Sin tapi mereka punya strategy. Mereka masih punya one, Pak Iya, dan sekarang kita lihat, akan, uh, Queen Swing atau WON akan menjadi salah satu pilihan ataupun menjadi perbandingan untuk uh, Sally Boy sekarang ini. Yes, Sally Boy kali ini dia nggak punya WON. Dia yep. uh, lebih mengandalkan so, robot Meteor. Iya. Yep. Jadi dia punya dua defensif terlebih dahulu. Sementara ini, bener-bener mereka mengandalkan Parsa. Parsa yang bisa ke belakangnya yep. Dan, untung sekarang, di mana Arakyoshi nggak boleh lengah terhadap parsa dan Dan itu nggak boleh lengah sama R7-nya saya punya mampu ke arah belakang dia bakal mengacak-acak ke Ahmad ketika Ahmad selesai melakukan ultimatumnya eh tetes di siapa udah jadi streamer hei. eta temen gua aja setiap hari streaming yang nonton sepuluh belum ada tuh sponsornya si cornet dia udah ada sponsor aja udah jadi streamer niput itu aja nongol lagi di pertempuran dan sekarang kita lihat area pertahanan dari alter ego kembali diajak-acak oleh Araki Hoshi. Ya, sebener banget mereka lagi mencari nafas, mereka mencari setitik harapan dari Alterigo. Ingat, Araki Hoshi, apapun bisa terjadi kalau mereka melakukan sedikit kesalahan saja, semuanya bisa berbalik. Sedangkan Alterigo, juga pun sama. Mereka tertulis satu aja bakal bisa dipaksa untuk masuk ke dalam base yang dimiliki Alter Ego Yang sudah tidak ada lagi ini bisa di dalamnya Iya mungkin untuk nya Albert mungkin belum memiliki Atop 1 mungkin tidak memiliki DPS yang cukup besar ya Tapi tidaknya setelah crossbow tanknya keluar Ini akan menjadi mimpi buruk untuk player-player Alter Ego Dan bisa dibilang tadi tuh crossbow e, Maksudnya dps-nya dia bakal sakit ke arah hero Tapi kalau ke e, jungle dia enggak Karena dia kan nggak pakai jungle ya Benar. Tapi ke hero dia bakal sakit banget loh nah akhirnya sin pakai immortality kan tadi tuh scene itu konstannya adalah sin itu pakainya Bruce Wayne dan sekarang dia udah punya immortality konstanya dia kalau dia mati Albert gak dapat DPS Albert tuh udah bagus banget dia enam 606 tanpa 6 mungkin karena dia enggak menggunakan retring enggak menggunakan juga item raptor macetnya. agak sedikit berbanding terbalik di saat damage-nya dengan uh, monster dan juga dengan hero yang ada. Tapi kita lihat setelah lagi akankah Albert-nya bisa ditaklukan. Karena dari tadi dia emang benar-benar licin banget, mulus banget pergerakan yang gak bisa dicolek. sama Oke, okay, saya akan mewakili cornet juga. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di yep. line of the, the final dari Alterigo versus Araki Kiyoshi. Ini dia Lordnya, kembali digoyang, kembali dicolek Tapi ada dua hero dari Araki langsung ngepush ke arah Parsianya Parsianya seperti dijepit di bagian atas Burungnya akan ya jepit, Winsertraja menyelamatkan seorang amat Lagi coba ya. untuk memaksakan keadaan, kali ini akan coba dipasah Vinny masih punya immortality, tapi gak bisa pulang Berhasil karena belaka, dan lihat disabrak, ganti-ganti pula Vinny tumbang, Lordnya gak jadi, dan lihat ini bisa menjadi untuk tiba-tiba Rargy okay. OJ harus tumbang Pak Bolong <laughs> tumbang 4 lawan 5 Lordnya terbuka Parshanya masih bebas pergerakan di minimap kita lihat ada 1, 2, 3, 4 mungkin akan langsung mengarah ke area Lord tapi ternyata eh. mereka sepertinya udah tahu di mana posisi dari Albert ini kalau Albert kemakan ini bakal menjadi bencana lihat Wah, Udil udah diberikan udil. informasinya untuk para pemain tim lain Lemon udah standby position lihat karena belakang Udil juga harus pulang gak bisa terlalu untuk offset karena di sini udah termakan hilang sudah harapan alter ego untuk menjadi juara di m 6 harus dan seperti mereka emang enggak mau terlalu terfokus untuk bisa mengarah ke area Lordnya mereka mencicil lagi uh, laju alur dari webminian yang mereka punya di bottom lane perlahan dikirim di bagian atas selalu dipotong oleh R7 dan untuk uh, tarstelnya ataupun lordnya sendiri masih aman sampai sekarang, belum dicolek, masih standby begitu aja. Betul, bukan seorang betul kali ini Pak lihat para pemain dari Cimal terikut. Mereka masih sahabat, mereka juga tidak betul-betul buru-buru, dia dapat fit, tapi dia tidak paksa Lord. Tapi setidaknya ketika dia mencoba ngepanis seorang Ahmad, dia tahu gajara, dia memberikan perlawanan dan hukuman untuk seorang fit. Wah, huh, ini. Emang benar-benar ya dua hero tadi itu emang niat banget komik banget untuk ngedapetin Ahmad seorang diri. Jadi itu ada resikonya sampai Finn-nya harus dipulangkan. Sekarang kita lihat, mereka belum menyerah. Ada dua orang lagi Lemon dan juga Arceval. Lihat Lordnya sudah mengganas. Ini Lord yang sudah mengaburin seperempat darah sudah hilang. Imortal dan juga Queen win benar-benar respect terhadap lawan-lawannya terhadap seorang sin kita lihat pin okay. udil terjepit udil terjepit sekali aja kelar kali ini lihat bakal coba terjepit udil bakal coba termakan di belakang sana ternyata di aja kaca terpecah belah dua timat jadi begitu banyak teriak dan juga dan ini bisa menjadi luas tutup si mar argiozi lihat saya x2. mau ditumbangin saya mau tumbang saya akan rekam jadi yang selanjutnya arsaber bakal coba dijemput oleh seorang pinar kita tapi tercatat dan masih terlalu kuat gak ada yang bisa nggak tumbang sedikit demi sedikit mereka coba menuju ke Lord yang terhormat apakah mampu melakukan Lord karena ini ada red buff dan lord diambil oleh seorang Albert Herarkiosis mendapatkan Lordnya benar sekali tapi sin tertinggal di bagian belakang malah Murphy sekarang yang mendapatkan balasannya ada yang dicepit ada yang ditelat langsung aja dilepein tapi sekarang ground bossnya yang langsung keluar langsung memberikan damage ke bagian depan mundur lagi semuanya sangat coba di feature Murfit di belakang langsung ada pada track ke arah sinnya enggak sama nada ini mortality dapatnya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 Dua player sudah hilang dari tim Alterico Mereka cuma punya selibat sebagai dealer Damage terbesar bersama dengan Udil Tapi Lordnya harus Dan untungnya Lordnya masih bisa wow. hilang Super Minion berada di arah tengah Mencoba masuk bersama dengan para pemain dari tim Argyoshi Mulai coba untuk masuk ke arah belakang apa segera Damage Masuk juga dari atas Oji, Murphy menyisakan sedikit lagi SP. Nah, Levan masih berusaha. Mereka masih bisa selamat. Mereka masih oh bisa selamat. Lihat, sudah masih ada satu. satu Minimal lagi. lagi diusir oleh oleh Soramis. Lihat Levan memasukkan keadaan. Tidak bisa. Malah kira Levan hibur saling jawabnya. Murphy mengorbankan jiwa dan raga aja. Oh banyak berhenti berhenti terangkan. terangkan. Yang dilakukan alter ego, ararki, tidak berhasil, berkelanjutan, berlanjut, bisa bisa, di batas. cepat, cepat, jangan lupa nilai cepat, cepat, cepat, cepat, hari reply Playboy kita lihat bersama-sama di mana korp mereka. Silih berganti, berjatuhan, ada Boy keluar, lalu, lalu, lalu sudah datang sin, tapi mendadak, sinnya pun menjadi korban. Lihat, menjadi korban, dan kali ini sudah kubilang tidak boleh ada yang tumbang sedikitpun. Satu kesalahan bakal berbalik. Jangan harus harusnya hierarki Oji sudah menang. Ketika Albert memastrakan diri. Albert immortal terpecah. Dia gak punya defensif. Dia harus tumbang di arah better gym Ya, Tapi perbedaannya sekarang Alter Ego udah gundul semuanya Mereka harus sudah melakukan reboisasi Tapi itu tidak akan mungkin terjadi Karena tidak bisa ditanam kembali Tapi untuk uh, Ar-Arkeosi Pasti ada 1, 2, 3, 4 penghalang Sebelum ke Ini Murphy nggak bisa di depan situ Ini Murphy kalau di depan situ dan Murphy di pick up Ini bakal menjadi pencanang Lihat benar-benar Ini pertarungan tak ada habis 33 menit dengan full team fight bisa dibilang, membuat semuanya jadi bergetar. Di rumah pun pasti bergetarkan hatinya, Pak Bolon. Di rumah, dimanapun kalian berada, sekarang di kamar, di toilet, ataupun di jalan, mungkin akan merasakan sebuah atmosfer yang sama seperti yang kami rasakan di sini. Begitu menyeramkan, begitu merinding, begitu mengerikan sukar, ataupun jual beli serangan yang dilakukan oleh RRK Osi dan juga Aldri. Lemur udah beli jus jeruknya kali ini, kita akan... Keadaan toples, bang! untuk mengganggu suara S7, S7 bang! Yang saya, bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Dia Lord pun kembali disolek kita lihat aja SP nya udah semakin tebal Murpi membuka jalan melihat keadaan apa yang terjadi di sana masih ada 42 ribu. Nah, Murpi kalau wow. kalian bahaya banget lihat wow. lihat bakal coba dipasang oleh seorang abang banget coba dipatahkan ada lihat Murpi lihat Asterico banget coba kehilangan di kanan satu, satu tapi saya terlalu absurd. Kalau saya di mata pecah. Pada saat belakang pelaga pecah Dua player hilang dari Asterico ini. Bencana untuk alter ego. Dua pemainnya hilang. Akankah araki hoshi bisa langsung melakukan push? Tapi ternyata mereka lebih memilih untuk mendapatkan lord. Lordnya akan menjadi milik araki karena tidak ada lagi kontes yang akan dilakukan. Benar banget kadang ada yang berani untuk kontes kali ini. Boy terlalu offside. Lihat, lordnya sudah pasti diamankan oleh tim araki hoshi. Alter ego, mereka siapkan diri untuk lord yang selanjutnya. Wah. Clornya sebentar lagi akan datang, Telepoe pun sebentar lagi akan kembali respawn tapi masih ada 27 detik, 16 detik. Ini enggak sempat. Akan gak sempat, banget, Ini, 50 harusnya 50 sempat. Ini harusnya gak sempat banget. Ini harusnya gak sempat untuk para pemain dari tim Serigo. Yang penting Ahmad kalau misalnya dia bisa ngudain Federal strike on point. Iya, bakal bisa poin, tapi ternyata beda striker lagi. Gue gak beritanya, bakal memberikan segalanya, mungkin bakal coba terhajar, bakal coba mundur, amat mikir. Sekarang kiri, udah mulai tertelan satu orang, Karena mau kembali, amat bakal dihajar, bayar dari kos kelompoknya di sana, lalu udah mulai pansus, kalian udah pasti bisa ditahan. Beda striker, bakal bisa dibilang sekarang abang, sekarang abang, bisa dibilang tumbang kan? Impor di sana, impor saliniti, 70-an 50-an, 50 He's going to go, he's going to go! They go. They go. They go. bisa kabur, dikejar juga oleh Leo Murphy dan juga ada Sally Boy Agar gak menjadi mandiang, tapi ternyata Sally Boy masih bernafsu, Ada like and phone, masih menggaruk-garuk, jatuhi terakhir Arcephor, bisa dikejar Terkisah seorang pin, apakah bisa one strike pun sekali dari ini dari Jepang Rico? Kita lihat Leo Murphy, maka coba dan ini bisa menjadi penjanaan Arcephor, kehilangan empat pemain iya ini dia agak menjadi bencana saat lagi west minion okay. sudah mulai dikiring di bagian tengah benar banget, benar banget kali ini kita lihat 40 bakal coba untuk masuk di... saat si ada satu minion dan lihat, minion terakhir bakal coba dipaksakan yep. dan harusnya di end oleh TPC, alter serigala mereka bisa menembus tapi ternyata di ya. Lohan, semua ini puluh tiga, ya puluh tiga, tiga puluh tiga, tiga puluh tiga, tiga puluh tiga, tiga puluh tiga, tiga puluh kita sabar lagi lihat tiba-tiba udah sumpah ini bisa menjadi berbahaya banget karena amat udah nggak ada udah nggak ada ini harusnya bisa menjadi tim bersetujimara Hoshi lihat Atarigo masih bertahan dengan sabar lihat mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru untuk mendapatkan kasih mereka lebih memilih untuk mendapatkan Lordnya lagi oh, Lordnya kembali hadir udah full atribut ini udah 40 menit ini udah bukan bokapnya Hylos lagi ini udah yang buyut sakit, nenek moyang apapun itulah Oh, sudah diamankan oleh Chef Haralchio. Lihat, bakal coba cari Albert Morbi. E, Saya bisa masih ada. Atau ada cross court di sana. Udah ada immortal lagi mau Albert Morbi harus tumbang. Atau ada Nibo yang baru kabur. harus hilang. double kill tidak bangkit. Lucky Potri bangkit. Bakal coba di pasang. Perasa karena belakang Atau coba di aja. Albert harus tumbangin. Sini harus hilang. Albert si masih coba bertahan. Tercepet. Albert, Albert. dan lihat Albert dia harus hilang. masih bisa bertahan. Atau Albert tumbang lagi. Sini ada orang terakhir dan Wai Pat, Oh ini adalah penjara oh untuk Aceh, Afrika, dan seandainya raja dari segala oh, raja, raja berhasil mempertahankan tata dan pejantan sejarah baru. Back to back champion, back to back champion Araki. Apa kelumparan waktu berjalan begitu panjang perjalanan di game kelima, Ultrigo sempat bisa mengambil kemenangan, tapi ternyata dibalikan kembali keadaan. Gelar tiga kali untuk Araki Hoshi dan gelar back to back pertama mereka sandang tiga dua. Didapatkan araragi osi lihat perjuangan pertumpahan darah di lenda dan berhasil diraih kemenangan aragi osi darah Tutur keringat semuanya dikeluarkan oleh semaragi untuk mempertahankan tata mereka dan sekali lagi kita minta suara di mana pun kalian berada, FPL suara no! para tabutaga jawa no! wow, wow! wow! buat kehormatan buat gua. Bisa berada di sebelah Oji untuk berada di Grand Final ini dan juga buat teman-teman semua yang ada di Gender Inggris, ada Cipela, ada Cimomo, ada Ano, ada Cornet di sana, lalu ada Bude Clara ada Kabe dan juga ada dan seluruh tim yang bertugas. Ini menjadi sebuah kehormatan untuk pulung. Ya. Yes, wow. Benar banget. Ini buat kita semua bisa melihat perjuangan alterigo mereka tidak pernah menyerah sampai titik darah terakhir ya. Sampai titik air mata Titik ringan terakhir Dan bahkan Bisa dibilang Arar Hoshi harus mengakui kekuatan dari tim Alterigo. Lihat semuanya Arar Hoshi palanya semua pusing R 7 pun menangis Sekali ini Lihat dia udah gak punya tenaga Karena Lemon pun terduduk Lihat Sang alien pun tertuduk lemas kali ini Tapi akhirnya kita bisa meresmikan yang namanya bayi alien. Bayi alien telah lahir di muka bumi di Land of Dawn. Dan itu adalah Albert dengan combo barunya Almond. Albert, Albert, Albert, pet Lemon dan juga Alpeth, Albert, pet Albert, Albert ah Wah. Terima kasih teman-teman semua terima kasih teman-teman semua teman Albert,